Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu à alaihi Muhammad. berjumpa lagi dengan saya, Alhamd alam sini di sini, Dalakulm jaya semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman ini adalah alat uh, kesehatan sabuk kesehatan ya. dengan menggunakan prinsip uh, panas atau kalor, hanya saja ini Mati seperti itu, kita akan coba cek nah. di sini. Menyala lampu indikatornya, hanya saja ini tidak panas seperti itu. Nah. Apa yang terjadi? Karena ini kita akan uh, bongkar, karena saya pertama kali juga ini dapat beginian. Ini tidak panas teman-teman Kita akan bongkar ya Oke kamera akan saya dekatkan Kemungkinan ada yang putus di dalamnya Dan teman-teman juga biar tahu juga dalemannya seperti apa Saya cari termorgan juga dulu Termorgannya kemana ya Oh ini Ini tetap ya, suhunya sekitar 29, tidak ada hangat-hangatnya sama sekali. Jangankan panas, hangat aja, tidak ada. Oke. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Di sini ya, tempat membukanya di sini. Saya akan buka. Kalau urusan jahit gampang nanti saya akan buka di sini bukar dulu Bismillahirrahmanirrahim ini sudah ada apa namanya, jahitan jahitan khusus untuk nervous kayaknya ada benangnya ya skip dulu oke, teman-teman setelah dibuka dalamannya seperti ini ini di lem, ini semacam ada pasirnya dan ini uh, kaster terbakar ini ada pasir ya atau kuarsa seperti itu nah, ini tidak panas tapi indikator menyala ini ada lem ya busanya di lem ini harus dibuka mau tidak mau harus dibuka kalau ingin tahu dalamannya penyebabnya apa Kemungkinan sih elemennya terbakar seperti itu. Oke, bisa dibuka begini. Ya. Ya. Dibuka aja ini. perkara nanti merapikan lagi ya di lem gitu aja. Nah, mesinnya ada di sini, seperti itu. Di sini juga ada ada filaminnya seperti itu. Ini akan saya bongkar. Kesulitannya hanya pada saat membongkar ini, teman-teman. Seperti ini dalamannya. Oke, teman-teman, dalamannya seperti ini. Filaminnya uh, modal benang seperti ini, filamin pemanasnya dan ya saya melihat di sini ada semacam uh, kawat nikelin ya, kawat nikelinnya ini uh, kawat nikelinnya sebenang ini kabel seperti itu. Dan ini putus di sini. Ya. Putusnya di sini, di skringnya ini, di skring ini, skringnya berupa thermofuse, cuma uh, sudah karat. Seperti ini Ya ini terbakar juga Kita akan uh, Pasang lagi ke sini seperti ini susah sekali nyarinya teman, -teman. kecuali online ya. kabelnya juga juga mungkin efeknya panas ya kabelnya juga uh, mengelupas ini oke saya rapikan dulu yang bagian sini sesuai dengan lipatannya tadi Yuk, masuk ke sini ya. susah ya motornya ya ya kurang lebih begini ya kurang lebih begini tadi teman. teman hei pati wah oh, itu Permennya biabi puasa Oke okay. Kita akan coba Disambung biasa dulu Ini sambungannya pakai ikatan Tidak pakai timah Kalau pakai timah kayaknya meleleh. ya. Dipelutir saja Apa nak? Dimatikan ya Iya dimatikan itu Oke okay. Teman-teman. Eh -teman. uh, ini agak eh uh, uh, bagus ya. Kayaknya. Kita cek eh uh, ininya. Nikel krom apa? Nikel kromiumnya ya pemanasnya ya. Kayaknya ada yang putus ini. Saya enggak tahu di mana putusnya. Kita cek secara umum, secara langsung satu rangkaian ini ya putus ya, karena nikel kromium itu kalau disentuhkan begini kawat ini ya, ini kan, kan bunyi seperti itu. Berarti ini ada yang putus, putusnya dimana? Perkiraan saya di yang hangus-hangus ini seperti itu, cuma angusnya yang sebelah mana saya juga belum tahu karena ini harus harus bongkar semua ternyata harus narik semua teman-teman ya. Oke. Dan ini harus harus dibredel. Harus dibuka lem-lemannya ini. Karena kalau kalau ndak dibuka ya ndak bisa ketahuan sebelah mana kawatnya ini yang hangus seperti itu ini kan saya buka semua teman, -teman. Uh, kan saya buka semua nanti kalau ngelemnya insyaallah gampang lah Datan, ya. ya saya beredel oke okay. sekali lagi di daerah kami di daerah Probolinggo Jawa Timur ya uh, filamin pemanas yang seperti ini oh, ini dalamannya nonon Ya pokok nanti kita setting begini ya. Pemanas model kabel begini yang satu helai isinya itu susah sekali. Bahkan boleh dibilang tidak ada ya. tidak ya, nemu. Tanya ke beberapa toko elektro tidak nemu seperti ini. Ya kita tarik aja ya nanti putusnya dimana akan ketahuan ini tidak panas ya karena ini terbakar atau putus putusnya dimana kemungkinan terbesar adalah di bagian yang paling parah hangusnya sekitar sini dan sini tapi kita akan cek satu persatu ya, Bagiannya Kabel pemanasnya nikel kromiumnya tipis sekali teman-teman Jadi ini Mungkin Putus karena kelipat mungkin ya Jadi sampai sini ini tidak ada putus selama masih bisa ditarik alhamdulillah ini ya. oke saya tarik dulu ya sepertinya putus di sambungannya sini teman-teman ya tidak tahu lagi ya hanya tadi nah ini disambungannya mungkin karena kelipat ketekuk kelipat begitu ya nah, ini putus di sini coba nah, ini saya cari dulu mana ini mungkin karena ketarik juga tadi itu ya ini sekali ketarik eh. Ya, teman, teman, saya sudah mendapatkan bagian yang tidak terputus dan bagian yang bagus. Walaupun harus memotong beberapa senti. Ya. Saya akan coba ini panas, apa enggak? Berfungsi, panda e, nikel kromium itu hambatannya kalau panjang seperti ini, bukan 0 ohm lagi ya, apa nak? Tapi sudah e, ratusan ohm seperti itu. Oke, apa nak? Kita akan ini akan saya luruskan dulu setelah ini saya lilitkan Oke okay. saya ambil ancang-ancang kawat -ancang agak panjang karena untuk melilitkannya Oke okay. saya coba akan lilitkan ke sebelah sini sebelah sini akan saya bongkar sedikit sini ya. Karena ini hampir putus, teman-teman. Ya. <tuh> <tuh> Oke, okay, dibersihkan dulu. Oke, okay, setelah itu yang sebelah sini juga. Indikatornya ini terbakar, teman-teman. Ya. oke, dilirikan begini. Kawatnya juga jangan lupa, oke. Saya lipat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Langsung bisa Tidak ada kendala teman-teman Kalau ini panas Berarti ini berhasil Sebelahnya di Sebelah sini Di sini Dibersihkan dulu Dekat ke sini Kemungkinan kawannya cukup kuat sih Kemudian putus karena pas panas Kalipat-lipat begitu ya Oke yang sebelah sini Oke, okay. ini ditaruh di atas saja dulu, kalau masih uji coba. Atau lebih amannya ya taruh di dalam aja. Ya Taruh dulu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba namanya. Kita akan cek suhunya. hangat teman-teman mulai hangat Oke okay. teman-teman bisa lihat di sini mulai hangat teman-teman ya oke okay, mulai hangat ya Oke okay. ini mulai naik suhunya 39 kelihatan ya belum Mudah kelihatan teman-teman ya 340 ya Oke okay. oke okay. sukses ternyata filamennya putus dan sukses tinggal merapikan setelah ini akan saya rapikan baru saya lem saya akan uh, ambil lem dulu oke okay, teman-teman tadi kita sudah cek bisa ya uh, saatnya kita ya, rapikan ya mudah-mudahan tidak ada korsleting. Nah, ini termasuk Uh, barang yang Yang bahayalah Menurut saya Kenapa? Karena uh, Ini kan uh, Listrik PLN ya Seperti itu Oke okay. apa Fatih, kita rapikan dulu dibuat berbentuk seperti huruf S tadi ya rapikan lagi walaupun ini sudah sebagian saya potong ngambil yang yang apa yang uh, masih bagus seperti itu adanya itu ngomong apa itu oh, kan ini elemen pemanas bi. oi. Bi. apa nak ha? oke seperti ini lagi teman-teman pelan-pelan aja hati-hati tidak usah terburu-buru apa nak Huh? Bawah. iya oke teman dalamannya kurang lebih seperti ini agak kacau dikit tapi tidak apa-apa Semua ini tetap bekerja walaupun ini alat sudah lama dipakai sudah lama dan kemungkinan dalam waktu dekat juga mungkin rusak lagi karena filaminnya itu ketika panas, kelipat lipet Mudah putus seperti itu. Ini saya merapikan lagi. Usahakan jangan ketumpuk-ketumpuk, toh pada akhirnya kalau ketumpuk ya, kita bisa apa seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, saya akan menggunakan double tip saja. Karena lemnya juga tidak ketemu, dan ini karena gabusnya juga sebagian sudah koyak. Bismillah, mudah-mudahan nempel ya, nempel ya, karena sudah sebagian koyak dan terbakar juga ya. Sebagiannya saya menggunakan double tip yang penting merekat. Oke okay, sudah saya solasi Kuat juga Double tip ini teman-teman Selain Lem Lem cair ya Sebelum kita pasang Ke sarungnya Ini kita akan Harus coba dulu ya Setelah dirapatkan begini Kita akan coba lagi <tuh> Karena sependak seperti itu rahim Coba dulu. Yang yang terpenting itu Tidak ada strum jalan-jalan uh, kemana mana ya. Oh, ini hangat, teman-teman. Ya, hangat ya. Ini ada perubahan suhu ya. Nah, ini naik ya suhunya ya. Kelihatan ya naiknya 37, 37. Ya, delapan tiga 39. Oke, cabut. Sudah selesai kita saatnya masukkan ini ke sarungnya Oke masukkan ke sarungnya lagi ini proses yang salah satu proses yang agak sulit ya Nah, lubangnya kecil. Skip aja ya. Oke, okay, sudah saya masukkan, teman-teman. Sebelum dijahit, dicek dulu lagi. Mumpung belum dijahit. Ya, dicek dulu lagi. Apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak ya, Rapikan dulu Setelah itu Cek lagi aja Bismillahirrahmanirrahim Saya Cek agak lama Karena ini uh, Sudah ada kainnya seperti itu Nembus tidak panasnya Ya, nembus teman-teman ya Alhamdulillah nembus Ya, ini bagian sini Bagian sini, 40 naik terus ya Oke, okay, teman-teman alamin ya Segala puji bagi Allah ya Selesai Demikianlah teman-teman Cara memperbaiki ini Dan bagian di dalam-dalamnya Semoga yang sedikit dari saya ini Bermanfaat buat teman-teman dunia akhirat Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh